yang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Mei jam 17.30 atau 18.30 di dekat museum sejarah yang viral kemarin ada gambar CCTV ada supir truk yang dipukul oleh seseorang kemudian itu hari Kamis muncul di sosial media setelah itu kami turunkan tim. Langsung kita cari ide melalui dipun, mencari tahu itu mobilnya dibis siapa, atas nama korban siapa akhirnya kita temukan itu adalah dibis nomor 34 sehingga dari situ kita tahu siapa korbannya, dari siapa korbannya kita cari saja saksi akhirnya dalam waktu satu ya jam, 14 jam, kita bisa menangkap pelakunya atas nama Hayek yang terutama H.Y. pelakunya ditatang kita amankan dan sudah di lakukan pemeriksaan di Proses Sumber Bandung Jadi yang menangkap adalah jajaran tim Proses Sumber Bandung di backup Adanya jajaran Satasin Proses Bandung Jadi kondusnya atau uh, kenapa melakukan hal tersebut Jadi yang bersangkutan tersangka uh, H.Y tersebut uh, Pada saat berjalan naik mobil dipepet oleh bus nomor 34 tersebut Jadi merasa di dipepet dan mobil yang tersebut masuk ke trotoar. Nah masuk ke trotoar sehingga mobil tersangka tersebut mengejar bus tersebut, mengejar. Tapi ternyata pas mengejar sudah dihalangi bus tersebut jalan. Akhirnya tersangka meminta bantuan ojek online atau supir driver e online untuk mengejar bus tersebut. Setelah dikejar, yang bersangkutan masuk ke mobil langsung melakukan pukulan sekali terhadap wajah. Dan kemudian itu videonya, ini bapak memepet saya. Jadi menunjukkan alasan kenapa dia kekumpul. Alasannya adalah karena mobil tersebut, bus tersebut memepet tersangka tersebut. Tetapi apapun alasannya, tetapi itu bukan tindak pidana yang tetap kita kenakan. Sehingga kita proses, kita tangkap, kita periksa kenakan pasal 350. Jadi itu ada pertanyaan? Cukup. Cukup? jelas ya? semuanya. Oke, masalah karena hanya ya. oh, gitu. itu ya, selain, selain, selain, ya, bapak periksa terus, mungkin makan siang kita berdua itu, betul, bapak betul nggak boleh itu, ya, salah ya, salah ya, nggak boleh harusnya bapak ke door nomornya kantor, langsung bilang ke depot ini kita laporkan boleh, ya, jadi sudah banyak ya, terima kasih ya.